Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis gak ada ruginya Kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy. Cara merawat anak kucing yang baru lahir Panduan perawatan anak kucing terbaik untuk pemula Apa yang harus dilakukan Jika anda menemukan anak kucing liar Yang telah dilahirkan di luar rumah atau di rumah anda Jika anda menemukan anak kucing liar Yang lahir di luar atau di rumah anda Sebaiknya hubungi organisasi penyelamat hewan setempat Mereka akan dapat menentukan apakah anak kucing itu cukup besar untuk hidup sendiri Jika anak kucing terlalu muda, mereka akan merawatnya sampai dapat diadopsi ke rumah yang baik Jika anak kucing tidak mengalami cedera yang jelas dan tampak sehat Anda mungkin ingin mencoba mencari induknya Anak kucing sering disembunyikan oleh orang tuanya sehingga Anda mungkin perlu mencarinya di semak-semak dan di bawah geladak. Jika Anda tidak menemukan induknya, maka Anda harus membaca artikel kami tentang memelihara kucing liar di sini. Artikel ini adalah panduan untuk pemula yang tertarik untuk merawat anak kucing baru dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang prosesnya. Artikel ini berisi informasi tentang cara merawat anak kucing yang baru lahir. Apa yang harus diberi makan dan seberapa sering, bagaimana mempersiapkan kedatangan mereka, dan banyak aspek lain yang terkait dengan membesarkan anak kucing. Panduan ini juga berisi jawaban atas beberapa pertanyaan umum tentang anak kucing yang baru lahir. Apa yang Anda butuhkan sebelum membawa pulang anak kucing baru Anda? 1. Pengangkut atau kotak untuk transportasi. 2 sebuah kotak sampah, sampah 3. mangkuk makanan dan air 4. makanan anak kucing basah atau kering 5. handuk atau selimut untuk tempat tidur